ini makanya saya bilang saya benar-benar merasa terganggu secara kehidupan sosial saya karena ibu saya saja sampai ditelepon sama teman-temannya jadi uh, saya udah tidak bisa diam diri saja saya udah harus uh, ya mengambil saya harus membuat apa